Ya, buat teman-teman penonton dari YouTube, Eli. Ya, uh, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, semoga pahala kita diterima oleh Allah SWT. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berjuri juri mengucapkan Minal Aidin Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Empat belas empat Hijriah, semoga di bulan Ramadan ini, Sampai kita mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan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 Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang kembali suci. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Salmat ya, ya. mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Aidin wal Faizin. Kurluhan wa mu Mudah-mudahan puasa kita diterima. Amin. Kita Jadi hamba yang mudah Dan semoga panjang umur bertemu lagi dengan ramadhan. Amin. amin, bala. Amin. amin. amin. Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama ini temon dalam berkara di channelnya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 Assalamualaikum Hai guys Assalamualaikum Gimana kabarnya Insya Allah senantiasa selalu sehat ya Alhamdulillah So e, Di penghujung kita sudah sudah melewati Lebaran ya Pastinya teman-teman Kepingin masakannya itu lebih lebih uh, lebih pedas, lebih segar, lebih ya pokoknya selama sebulan ini kita menjalankan ibadah puasa tentu menu makanannya juga ingin yang lebih bervariatif ya. So hari ini uh, aku mau masak uh, sayur gabus kucung dan masakan ini khas betawi dan malah ribet sih ya. Tapi kita coba ya nanti dan hasilnya pasti insya Allah enak. Kita coba ya bahan-bahannya apa aja. Yuk, di sini uh, kita butuh uh, Ikan gabus, ya, ikan gabus fresh tadi aku beli sekitar setengah kilo. Lalu, di sini kita pakai cabe, uh, cabe merah 6 buah, pakai cabe orange. Kalau mau lebih pedas lagi, boleh ditambahkan cabe orange sesuai selera aja, ya. Uh, di sini ada cabe rawit hijau juga. Nanti, untuk cabe orange dan hijaunya ini, kita uh, tidak perlu ditumbuk hanya untuk sebagai uh, tambahan aja, ya. Di sini kita butuh um, bawang merah 5 siung, bawang putih 4 siung, kemiri 5 buah, ada kunyit 2 ruas, ada jahe juga 2 ruas, ada serai, ada salam, lalu sini ada lengkuas Kita pakai daun bawang juga ya, lalu di sini ada yang unik nih Kucung, kalau di Betawi bilangnya kucung Mungkin kalau untuk di daerah Jawa Bilangnya ini keluak ya Kita butuh 7 keluak Diambil isinya lalu direndam dengan air Nanti kita blender atau dihaluskan. Dan di sini Seperti biasa kita pakai garam Penyedap dan lada ya Oke Untuk semua bumbu Ini nanti kita haluskan Kita haluskan semuanya Dan bumbu-bumbu yang lain nanti diiris aja Seperti daun bawang Lalu kita tambahkan cabai sebagai uh, tambahan aja Kita mulai ya, tadi ini uh, ikannya sudah kita bersihkan Kita beri perasan jeruk lemon dan uh, garam uh, Lalu nanti ikan ini kita goreng Kita goreng sedikit kering ya, jadi jangan sampai terlalu matang Nanti setelah digoreng semua, baru kita sayur ya Ya terus ya Pertama kita goreng dulu Ikan gabusnya ya Sampai setengah matang Ini tadi gabusnya tuh satu kilo Isinya satu Besar banget Biasanya sih kalau habis Lebaran Kita tuh cari makanan yang segar-segar ya Hayur pucung gabus ini masakan khas betawi Agak ribet sih memang masaknya Tapi rasanya enak banget Ini tadi bumbu yang kita haluskan ya hasilnya seperti ini Kita tumis ya, kita masukkan bumbunya Ini bumbunya sudah matang ya, kalau bumbunya sudah matang kita masukkan uh, Lengkuas salam dan sereh kita masukkan juga lalu kita masukkan air air kurang lebih 1 liter atau setengah liter ya sesuai selera kalau memang mau kuahnya lebih banyak mungkin bisa satu liter Lalu kita masukkan pucung ya, yang tadi sudah di blender yang sudah dihaluskan. Ini kuahnya enak banget nih. Kita masukkan lada ya, sedikit lalu penyedap bubuk, penyedap garam secukupnya cabai rawit ya lalu daun bawang gimana harum? kecium gak wanginya? nih wangi banget enak setelah airnya mendidih Kita masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya Jadi airnya sampai mendidih Baru masukkan ikan Dimasak kurang lebih 15 menit Tadi karena ikannya kan sudah matang ya Jadi nggak usah terlalu lama Nah setelah 15 menit Ikannya sudah matang ya Kita sajikan ya, kita angkat kan kompor hmm. Jadi kalau teman-teman mau pedas Boleh ditambahkan Cabai rawit hijau yang banyak ya Tarang, ini dia sayur gabus pucung betawi. Sudah matang ya, nanti kita nikmati uh, bersama dengan pastry uh, buatan Tante Onti Citra. Itu rasanya enak banget. <Susuk> Nah teman-teman boleh dicoba ya untuk pastrinya ini buatan dari tante Onti Citra. Nanti untuk deskripsi untuk uh, pemesanan. Uh, jadi pastry ini teksturnya beda, dia lebih crunchy karena membuat uh, dari bahan dasarnya itu uh, jadi dua bagian. Ini berbeda dengan uh, dengan pastry pastry yang lain ya. Ini seperti uh, varian ada uh, ada risol. Ada pastel Pastel tapi bentuknya bulat Ini crunchy banget Ini enak banget Dengan dua varian ya Itu ada tuna pedas dan uh, kentang wortel uh, sini juga ada uh, Samosa ya Samosa Ini enak banget Ini risolnya rekomend banget ya Oke nanti kita coba ya Oke okay guys Demikian uh, Proses memasak sayur gabus pucung ala betawi dan rasanya Insya Allah enak ya teman-teman silahkan dicoba di rumah dengan resep sederhana so terima kasih telah subscribe, like, comment and share channel aku untuk masukkannya boleh ditulis di kolom komentar ya sehat selalu buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu.